Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat DC soket. ya Ini DC soket. Ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Ini kan sebenarnya saya pasang di mobil lewat sini, aki positif, negatif. Tapi kalau misalnya saya bawa ke dalam rumah. Saya ganti dengan adaptor 12 volt dan saya buat soketnya sendiri ya ini seperti ini ya. Dan langsung kita colokan begini ya, kayak begini ya. Baik alat dan bahannya adalah yang kita manfaatkan kemping ini ya, kempingnya buat obatnya mubakar ya atau seng apa saja yang bisa dimanfaatkan yang mudah dibentuk sama bulpoint point ini kita ambil ujungnya ini ya sama tutup yang bagian belakang ya ini yang kita manfaatkan ya baik bagaimana kita lanjut